Takran keselamatan terus di ngodong, otomojong sama truk foto na pre oli ke ini yang dengan odong-odong itu menghindari odong-odong pulang -odong, nabrak odong-odong, hmm, ya yeah, ini terjadi macet, masel halo, masel. Oh semoga-moga kak popo semoga diparingi selamat. Ini jeret itu, eh, gede ini dua korban sepeda Semoga, semoga Para korban keselamatan Ini adalah Tumpah noli yang ditabrak oleh Mobil box Parah Wah Dua penumpangnya selamat, kabeh.